Oke, selamat siang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai saham Bumi, yaitu Bumi Resort Tbk. Di sini, saya sudah menampilkan grafik uh, candle harian dari tahun 2021 sampai dengan 2022, tahun tanggal 9 Agustus, ya, tepatnya. Di sini, menariknya, kenapa saham Bumi selalu mengalami peningkatan yang signifikan, ya. Namun, juga, dia kadang turun, ya, fiktualatif. Nah, di sini, saham ini menarik, kenapa? Saya akan merekomendasikan teman-teman untuk membeli di harga 60 rupiah ke bawah ya karena dia cenderung dari tahun ke tahun tahun-tahun sebelumnya berdasarkan grafik dia selalu menyentuh titik bawah yang artinya apa ketika sudah menyentuh di bawah serat di bawah 60 rupiah itu waktunya teman-teman untuk membeli ya di sini saya sudah membeli di harga apa ini? di harga 55 nah, dari harga 55 yang saya beli itu sudah mengalami peningkatan sampai hari ini itu sebesar 142 persen yang artinya saya profit ya. Ini saham-saham yang memang di ya harga murah dan secara fundamental dia cukup bagus. Kenapa cukup bagus? Mari kita lihat. Ya, di sini saya sudah menampilkan fundamentalnya dari tahun 2016 sampai dengan 2022. Ya, di tahun 2016 dia minus total ekuitasnya yaitu minus 38 triliun. Namun di tahun 2022 dia sudah menjadi plus ya, 11,3 triliun yang artinya mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya. Market cap-nya hingga saat ini dia sudah bertambah dari 2016 itu hanya 1,8 sekarang sudah 15 triliun nah, artinya fundamentalnya cukup bagus ya dan mengalami peningkatan dan hutangnya untuk jangka pendek itu hanya 41 triliun sedangkan jangka panjang itu 7,9 triliun nah, tentu mereka tetap aman ya total asetnya 59 triliun yang artinya cashnya masih ada dan total ekuitasnya masih plus 11,3 triliun baik Net profitnya tentu dia mengalami peningkatan ya dari tahun ke tahun Nah untuk tahun di 2021 dia cenderung turun ya Terdampak beberapa faktor Kemudian di 2022 dia surplus 2,5 triliun Adapun di bagian rasio Return of ekuitasnya di atas 10% ya cukup bagus ini 21% Sedangkan return of asetnya dia nah VBP ini masih murah harganya 1,37 oke seperti itu yang bisa saya sampaikan uh, sami cukup bagus dan recommended bagi teman-teman oke salam profit